Baik, teman -teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa uh, lagi dengan salam saderi di sini di Alam Jaya, teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam lindungan rahmat dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, okay, ini adalah uh, speaker ya, yeah, speaker aktif jadul ya, yeah, seperti aktif jadul uh, untuk komputer zaman-zaman dulu, teman-teman. Ini lengkap dengan jack ya yeah, koma uh, 3,5 milimeternya. Untuk komputer ya ini ya. eh Zaman dulu kan tidak ada bluetooth. Seperti itu. Nah ini di dalamnya sudah terpasangi. Atau sudah dipasangi bluetooth. Ya modul bluetoothnya. E, modul bluetooth umum. Seperti di gambar ini ya. Seperti itu. Sebetulnya e, proses pemasangan bluetooth. Di speaker ini sudah. Sudah ada dulu. Seperti itu. Cuma di. Apa di. Channel yang kena hack itu. Sehingga tidak ada salinannya untuk yang ini makanya akan kami buat ulang seperti itu walaupun mungkin proses merangkainya tidak ada seperti itu oke okay. multimedia hi-fi speaker system oke okay. hanya begini doang belakangnya kita akan cek apakah ini betul-betul sudah terpasang bluetooth atau tidak ya ini saya tancapkan ya di sini ya ini posisi posisi on dan ini full ya dari bunyinya sudah sudah ada eh, notifikasi bluetooth ya ini Berfungsi juga, teman-teman. Ya, kita akan cek di sini untuk bluetoothnya. Oke, ini BT163, eh, kurang lebih ya. Pasangkan seperti itu. Oke okay, sudah sudah masuk ini bluetoothnya teman-teman sudah connect. Kami akan coba untuk NJS ya seperti itu. Nah ini NJS ya. Ini full semua ya. Oke. Okay suara dikecilin juga kecil nah, ini kalau didekatkan juga suaranya tambah terasa dekat ya maksudnya ini betul-betul ada modul bluetoothnya di dalam teman-teman ya setelah ini akan kami buka ya teman-teman ya seperti apa rangkaian di dalamnya seperti itu nah ini Lumayan ya suaranya ya Walaupun jaraknya mungkin ini enggak terlalu jauh gitu Yang ini coba kami buka ya Oh ini dilem sama saya Oh ini dilem tembak teman-teman Tapi bisa kok ketika kayaknya. Bisa dibuka ada buka di sininya aja ya, untuk memperlihatkan. Oke, okay. matikan dulu ya teman-temannya. Ini cabut dulu ini, nih nanti mati sendiri, nggak connect seperti itu. Oke, okay. singkirkan dulu, sudah dicabut. Kita cek dalamannya. ini ada empat buah skrup teman-teman ini dari depan juga kayaknya ya lupa saya Ini dari depan juga kayaknya skrupnya. Ini udah lama ini. Oh iya ada di depan itu. Ini harus dibuka ya pelan pelan ya. Walaupun ini sudah saya lem sebetulnya. Hati-hati, pelan-pelan. Ya. Sudah terbuka. Oh, ini memang harus dibersihkan ya. Udah lama sih. Ini speakernya termasuk speaker yang e, lumayan empuk, teman-teman ya. Karena memang e, kami sering menemukan produk-produk lama itu lebih ini ya, lebih mutunya lebih bagus ya pada pada sebagian produk sih seperti itu, untuk mutunya lebih bagus. Tapi kebanyakan memang produk zaman dulu itu kualitasnya lebih bagus daripada yang sekarang pada umumnya ya Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim Ya, dimanakah modul Bluetooth-nya? Nah, ini trafonya seperti ini teman-teman Ini sekitar 0,5 ampere seperti itu Powernya seperti ini uh, menggunakan IC kalau nggak salah ini oh ya IC ya ini IC, IC powernya ya dalam kondisi seperti ini teman-teman ya, harus uh, buka dulu jacknya ya seperti itu ini ya ini saya belum kelihatan tipenya bluetoothnya ada di sebelah mana nah ini teman-teman bluetoothnya Sayang sekali proses pemasangannya ini ada di view di video di channel yang dulu yang kena hack. Ya. Ini modul Bluetooth yang seperti di awal itu yang kotaknya warna hitam. Seperti itu. Dan ini di sini tertera di uh, trafonya kelihatan enggak ya? Di trafonya itu tertera 7,5 volt DC itu ya Arusnya cuma 0,525 ampere jadi Oh 0,25 ampere ya jadi seprapat ampere ya 7,5 volt jadi powernya ini yang ini ya yang yang ini DCB ini menggunakan eh, 7A, eh, 7V ya, 7 amperan eh 7 volt ya 7,5 volt ya seperti itu DC dan ini menggunakan bluetoothnya 5 volt uh, DC seperti itu teman-teman ya Menggunakan 5 volt DC Jadi harus diturunkan menggunakan regulator Ini regulator IC regulator 7805 Cara memasang 08 Eh, 7805 ya 7805 5 volt itu sudah ada di video uh, sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Seperti itu. Silakan dicari cara memasangnya gampang. Dan ini mudah sekali teman-teman cara memasangnya. Ya. cuma ini sudah gedung di paten ya. Jadi eh uh, Output dari sini, output dari bluetooth ini diparalel dengan input dari sini teman-teman. Ya intinya ya, diparalel dengan input dari sini. Yang ada di sini lah, percabangannya di sini ya. Sumbernya dari ini juga diparalel di sini. Ketika diparalel, teman-teman bisa menggunakan eh, resistor ya. Di proses pemparalelannya itu Cuma di sini kami tidak menggunakan resistor sepertinya Langsung diparalel begitu saja Kenapa? Karena memang e, dari arus, tegangan Juga ini daya kecil Untuk daya-daya cukup besar Bisa teman-teman menggunakan resistor Jadi gampang sekali ya Seperti itu Nah, kenapa ini ada di ujung Regulatornya ada di ujung Karena memang Uh, pada mulanya secara default uh, bluetooth, modul bluetooth ini kan model USB jadi sebelah kanan sini ya, sebelah sebelah sini ya lupa yang mana ya itu 5 volt, jadi outputnya dari sini, masuk ke inputannya yang sebelah sini, ini 5 volt yang sebelah sini, itu ground Ya yang tengah itu ground yang sebelah kiri sendiri dari IC ini menuju ke trafo. Nah, itu menuju ke trafo. Gampang kok, teman-teman ini. Begitu saja cara menyambungnya. Dan eh, saya yakin teman-teman pasti bisa seperti itu. Oke okay, ya. Cukup ya. Ini kan saya coba lagi dibuka begini. Ya, jangan di situ sentuh. Jetroom ya. ya? Oke. Okay. Kita akan coba lagi. Lanjutkan. Oh, belum disambungkan. BT163. Pasangkan. oke gampang teman-teman ya teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah oke terima kasih semoga uh, yang sedikit dari kami ini bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh